Nabi Musa itu diambil bandingan Yang Yahudi melawan Nabi Islam berpaling Nabi Muhammad Sampai kaya fiyahe tobat way, Wong Yahudi lebih bangga Merga tobat Wong Yahudi disik membunuh Hawa'e Tobat yang Cina Nabi umat yang muqtirimu napa? Istighfar Sampai syukur Bia-bia tobat kita namun napa? Istighfar Sampai tobat itu disyukur Raja tobat to Yang wajit yang putih-putih cerita Kue tobat yang e dosa Aku malah dosa Mereka mengandalkan aku pilih-pilih aku mau nyesali kesalahan padahal faktanya Allah yang menginginkan kebaikan misalnya besok rukin dulu cawe itu dan dulu rondo jam walu tapi besok kan ya sholat subuh sholat zuhur, sholat asar lah, setan ini berusaha ngeliling narukin mau dosan tok sampai lali syukur padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan dia ya, subuh, ya zuhur, ya asar makanya dahulu Hasan Asad Ali Pinteri setan wong sholat dipermalukan kon ngeliling dosan tok. Nek nah, eeling dusane akhire mulang gak gelem berjuang gak gelem. Mergo ngeroso awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam batan jutaan nganggur kabeh. Gak ngambil peran li izzatin Islam wal muslim. Mergo dipakso eling dusane tok. Mulane eling desa tok do. iku min makae disaiton niku prekatayane setan. Mulane kulo dadi KIPD ku ta elmo niku. Kulo so, ya duwe dosa ya eling. Tapi kok nek eling terus semono. Piye-piye nikmati Allah ganjaran ya agek kulo sholat subuh ya sholat zuhur. Malah eling terus nabar sholat maka kalau aku khawatir kalau ada sholat menang, aku hilang terus baru sholat tapi aku hilang terus, akhirnya aku jadi balik gak wani, mulang gak wani, rumah mushollah gak wani ngandani keapian gak wani, aku ngeros, awal diriurung betapa keburukan yang menjadi runtuh, gara-gara aku hilang Mulane pintere kanjeng Nabi banjaran nabi, nabi tenan marai sayyidul istighfariku. iku Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta kholaqtan wa ana 'buduka wa ana ala ardika wa 'adika mas tatok tu dungane istighfar abu ulaka bi ni'mati ka aliyah gusti kulo sawan jenengan mbeto nikmate jenengan piye-piye kita diparingi Subuh, zuhur ashar abu ulaka bi ni'mati ka aliyah kula sawan jenengan betok beto mati jenengan meskipun wa abu bi dzambi kula gigotos jadi, fair. Jadi, misalnya, kesuan pangeran ditakoi. Kan, kena dunia wapua. Mungkin, sorotnya, Gusti, subuh, duhur, asar, di jamaah, di ngaji, ngaji, Gusti, kalau tiap Gusti, aku suka tanggung jawab, ngaji, kok ngarep. Wah, harus semua, put ke HP, ke hp kan? Dia, Gusti, gitu, soh. Semangat di pasti, sopir, pas ajaran. Ya, udah, udah, ya, siapa, beh, Baju geman mau nido sotok, kenapa mau nido Berarti mengabaikan nikmatnya Allah. Saya lagi misalnya kita bedain, ruhen empat lima jam kumpul aku, misalnya, ruhen empat jam kumpul aku. Esok tak keikopi, jam walu sarapan, jam rola semangat, jam lima mangan menaik ngopi, barisak ngemi kemudian tuh dosar tuh semangat, ya. Bariku semangat bakwan Terus diantara hari-hari itu, ruhen tak sentak, jelek, jagoblok, jagriting, bujara jelas. <tuk> Terus, dia ini mau elling omonganku ngomonganku tok, kesubahan udara nih aku helek, ikut tok sentilin aku kelok kira-kira prestasiku nggak keimangan penglimo, nggak no beras, nomi, sentilin elling, mau sisi nomi, si, sentilin si, si elling, nggak sisi nomi, sentilin elling, nggak tau nomi, sentilin elling, nggak tuflihun. Kau ingin eling nikmati allah ben jadi wong berjamur. Kau ingin eling dusotok nguruntuh no semangat tembilo iziatil Islam wal muslimin. Malah ada imam abul hasan asyadili. Kau ingin panut madam kuloanmu tolong kau kulo asyadili ya bapak kulo asyadili ya. Meskipun kau lagi naksa bandi ngurian kulo terjemah anak bautin pergi bapak kepengen kuloaniku untuk barokah bautin anak sabandi. Tapi bapak kulo tolong kau asyadili ya. Dawa Imam Abdul Hasan Asadili Sampai ada yang ada di hikam Tidak ada yang nomor limolas, alas Nomor lima alas, terus sekali Min syarril waswasil khennas Alladhi wasfi sufi suturinnas Itu Dawa Abdul Hasan Asadili Waswasi itu apa? Wang Islam dielingno dosa ini terus Ngantirat terlibat Ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian Mergongroh suhawaknya urung suci Akhirnya semua Wong Islam mengabaikan kebaik Iku akal-akalan nih setan, nguni ku akal-akalan nih setan.